ke kabar pertama persahabat, kita awali dengan kabar spesial dari Bunda Lesti Kejora, perhatikan di gas pribadinya Bunda Lesti. Mengunggah sebuah postingan persahabat ya, ada kalimat juga yang diposting oleh Bunda Lesti. Kalimatnya, aku bangga bisa jadi bagian dari keluarga MS Glow Beauty Selamat untuk MS Glow Beauty sebagai salah satu lokal brand yang bisa go internasional sampai bisa ke Paris Fashion Week bersama Lene Marshall. Sukses selalu MS Glow Beauty Wow, Masya banget ya Alhamdulillah, kita juga makin bangga banget ya Akhirnya Bunda Lesti menjadi bagian dari MS Glow Beauty, Allah selamat juga nih untuk MS Glow Beauty, untuk kak Sindy Purnamasari mudah-mudahan tetap sukses dan selalu jaya, amin ya robbal alamin. Dan berikutnya bersahabat kita lihat juga. Siapa nih yang gemas melihat postingan BBL? Masya Allah, gemas banget ya. Apalagi kita bahagia banget melihat BBL ketawa tuh. Masya Allah banget ya, ketawa ketika dipanggil Bang Fatih. Maunya dipanggil Bang Fatih aja ya, BBL gak mau dipanggil Abang L katanya tuh. Masya Allah banget. Pokoknya kita bahagia. Semoga BBL menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang soleh. Amin. Dan persahabat kita lihat juga ini ada sebuah postingan, postingan foto BBL bersama BBL Guzel, Duh, dua duanya memang sangat cute persahabat ya. Kita doakan nih mudah-mudahan pertemanan mereka sampai kapanpun tetap terjaga dengan baik, amin. Ya robbal alamin. Dan persahabat kita lihat juga ke unggah berikutnya sudah di update channel YouTube-nya ayah kejuara channel persahabat ya vlog. Ini single terbaru dari Ayah kejora Ayah Kejurah memang luar biasa banget suaranya Masya Allah Menciptakan lagu Lengitun atau kehilangan Dalam bahasa Sundanya Lengitun bersabat ya Diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kehilangan Ini ciptaan Ayah Kejurah Masya Allah Suaranya pun ini luar biasa Enak banget didengar Mudah-mudahan selalu terberkarya juga buat Ayah Kejurah dan semakin banyak dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu terus mencintai Leslar. Dan selanjutnya persahabat kita keunggahan Leslar saja. Perhatikan di unggahan ini ada sebuah kalimat yang diposting Baby L bentar lagi umur dua bulan tumbuhlah dengan sehat ya na. Kamu harus tahu besarmu sangat dinanti para uti, Omti bakung, angkel dan sister brother online Muna. Yuk doa buat BBL dan semua anak-anak dari Les Lalovers. Di sini ada doa nih para sahabat ya Untuk kita semua Robana, Hablana, Milna, Solihin Untuk doanya diartikan Ya Tuhanku anugerahilah kami keturunan yang termasuk orang-orang yang soli Amin, Masya Allah banget ya Inilah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim mulai masih lancang hingga memiliki keturunan luar biasa. Tentunya kita aminkan doa-doa baik, mudah-mudahan keturunan kita semua dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Berikutnya persahabat kita lihat juga. Di sini ada vlog terbaru yang bikin ngakak juga bersahabat dia ya di vlog terbaru Leslar Entertainment, keisengan Leslar Fast Brick Shooting wajib nonton karena sudah di A vitamin bahagia terbaru di channel YouTube Leslar Entertainment. Ini keisengan Leslar ya Lesti dan Billas Fast Brick Shooting Bunda Lesti nggak bertingkah pokoknya nih melihat Karuskie make up dan teman-temannya lagi fashion show, Allah, Mudah Mudah-mudahan semakin banyak juga nih dukungan untuk tim Leslar. kita, semakin solid tunjukkan kekompakan kita mendukung yang terbaik apapun itu buat idola kita. Masih menunggu kejutan lain persahabat di malam hari ini, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya.